serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dan spesial dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya baiklah para sahabat menemani santai pagi kalian saat ini menginapkan menyuguhkan kabar terbaru dan spesial bahagia dari Leslar di gambar pertama pastinya persahabat ya Warga Konoha setiap hari dibikin kangen banget Dengan Lesti dan Rizky Bilar Sesuai dengan postingan Bufir Kangen ya sama selar. Sabar katanya itu persahabat ya Semuanya pasti merindukan Momen-momen kebersamaan Lesti dan Bilar Serta BBL Tentu sebagai fans harus bersabar Karena pastinya kita akan selalu Diberikan kejutan Kejutan bahagia dari idola Kesayangan kita dan Alhamdulillah juga persahabat ya, kabarnya Leslar, Lesti Bilar itu baik-baik saja. Mudah-mudahan saya terus bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya, ada cerukan vitamin semalam unggahan ig nya Kak Sania. Bunda Lesti setelah kajian musyawarah langsung meet time dengan sahabat sejatinya. Ada Kak Sania dan Kak Marjin, Masya Allah, sehat selalu untuk kalian. Semoga persahabatnya apapun yang dilakukan Semoga selalu diberikan kemudahan Selalu diberikan kelancaran Amin Selanjutnya persahabat disimpan juga judulkan vitamin Di acara kajian musyawarah kemarin Terlihat persahabat ya Warga Gunung hari bikin salvok dengan kaos yang berwarna hitam Ini seperti papa B Wow kembali nih persahabat ya cocokologi dari warga Konoha aktif kembali postingan ini pun diunggah kembali oleh Akurosa Anastoles 24 lar kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini kajian kemarin kayak kenal postur tubuh pria berkaos hitam tolong bantu pecahkan teka-teki ini ya guys wah Masya Allah banget ya Doakan saja yang mudah-mudahan mereka sehat Mereka selalu bersama Dan semoga rumah tangga mereka juga Itu kembali rukun dan kembali bahagia Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Banyak sekali tanggapan dan tentunya respon yang diberikan Di antaranya dari akun Kidisposal Mengatakan Bukan itu Kalau gak salah suaminya febi Pelawinita Tuh persahabat ya Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Evi Yuliani Wina mengatakan Alhamdulillah kalau itu Papa Fatih Kalau enggak ya dicari lagi ya Min Masya Allah banget ya Tentunya ada yang bilang Bukan, ada yang bilang sepertinya Iya itu Papa Mi Masya Allah, mudah-mudahan ya sehat selalu Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan dan selanjutnya persahabat disimak juga ada informasi penting dari L2W semalam Bakal ada syukuran ultah Abang Fatih bersama L2W Buat kalian yang mau ikut iuran dan donasi langsung saja silahkan DM L2W Persahabat ya banyak sekali program yang akan tentunya dilakukan oleh fanbase L2W Semoga apapun yang direncanakan, apapun program yang dilakukan Selalu dimudahkan, selalu disukseskan Kita selalu mendukung program yang sangat luar biasa ini Kemudian juga bersahabat ya Kita simak di unggahan Ayah Kejora mengingatkan kembali Bunda Lesti Kejora akan tampil di G-Expo Kemayoran dalam konser musik TKMTG tanggal 19 sampai 20 November 2022. Jadi jangan sampai lupa ketinggalan, jangan sampai lupa tentunya menyaksikan idola kesayangan kita tampil di G-Expo Kemayoran persahabat. Siap-siap ya. pasukan biru, semangat dukung karya-karya Bunda Lesti Kejora kemudian juga persahabat ya kita simak diunggah IGS-nya bagas garnita semalam pun mengunggah momen saat liburan bareng mantan tim leslar entertainment masya allah banget ya semoga sukses di luar sana untuk tim le kita yakin leslar entertainment akan kembali bangkit dengan wajah yang baru dan bagas juga saat live semalam itu sepertinya persahabat yang masih bekerja dengan Leslar Entertainment doakan saja mudah-mudahan Bagas bisa betah Bagas tentunya selalu memberikan kejutan cidukan dan kebahagiaan untuk warga Konoha mengenai Lesti dan Rizky Bilar berikutnya juga persahabatnya postingan Marwa MC sepertiga malam tengah malam persahabatnya mengunggah postingan video momen saat kajian saat kajian dan pastinya bersahabat ya ada idola kesayangan kita Papa Bi yang memberikan pertanyaan Saat kajian musyawarah Masya Allah luar biasa Papa Bi selalu menjadi primadona Banyak orang dan Alhamdulillah selalu mengikuti kajian saat ini Semoga konsisten terus dan semoga istiqomah Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan Jangan dikata Papa Sepertiga malam nih delapan sembilan Jangan iri, jangan dengki Kalau dengki temennya sepulih di Yang membersamai kami ada Sungkar Family, Kartika Putri World Laszal Entertainment, masalah banget ya Laszal Entertainment Selalu menjadi sponsor utama juga Dari marwa FC Namun kita juga dibikin salvo Dengan kalimat komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Ahyuarmelia89 mengatakan, Besok Senin jadi Papa B jadi main, teman bareng sepak bola Marwa FC ikut malam. Doakan saja persahabat yang malam hari ini Papa B bisa main bola bersama Marwa FC dan sekaligus mengikuti kajian. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.